Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel serba online Oke di video kali ini saya akan memberikan video perjalanan saya di pantai di Tangerang ya guys Ini buat masyarakat yang tinggal di Tangerang, Banten dan ingin bermain di pantai Tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta Di Tangerang terdapat sejumlah wisata pantai yang bisa dikunjungi wisatawan khususnya jika ingin bermain air dan bersantai sambil duduk di pasir pantai-pantai tersebut juga bisa dicapai dalam waktu 1 hingga 2 jam dari Jakarta sehingga bisa dijadikan alternatif tempat wisata pantai warga ibu kota oke salah satunya adalah pantai muara kecil yang saya kunjungi pada video kali ini Keunikan pantai muara kecil ada di pemandangan yang ditawarkan Wisatawan tidak hanya bisa menikmati panorama pantai Tapi juga hamparan sawah Pantai muara kecil dibuka selama 24 jam setiap harinya Dan untuk tarif masuk per orangnya mulai dari Rp20.000 Alamatnya ada di kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang, Banten Sisinya berjarak sekitar 21 sampai 31 km dari Kota Tangerang. Lama perjalanan mencapai 1 jam 30 menit. Dan jika dari Monas maka jaraknya 36 sampai 37 km dengan waktu tempuh mencapai 1 jam 30 menit. Buat kalian yang suka bawa anak-anak di sini Sangat cocok untuk bermain pasir seperti anak saya ini, ya teman-teman. Anak saya ini sangat senang bermain di pantai, sampai-sampai lupa, sehingga langsung terasa sore dan diajak pulang tidak mau berlibur ke sini. Sebaiknya ngambil waktu, jangan di hari libur, ya guys, apalagi hari Sabtu dan Minggu. Di sini sangat rame dan full hampir di setiap pinggiran pantai sudah banyak orangnya jadi pemandangannya eh, terlihat enggak terlalu bagus ya guys karena adanya banyak-banyak orang lebih baik kalian kesini waktu hari biasa aja guys dari hari Senin sampai Jumat eh, pantai ya lumayan sepi dan apabila kalian sudah masuk di kawasan pantai kalian akan disuguhkan pemandangan Pantai seperti di, di seperti di hutan mangrove ya guys. Jadi pantainya itu ada kayak jembatan dari bambu bambu itu di sekeliling kanan kiri terdapat hutan mangrove ya guys. Jadi sangat adem dan angin sepoi sepoi dan ini perjalanan saya pulang sama anak anak jembatan bambu dan di sebelah kiri ada hutan mangrove. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.